mengsampaikan seputaran produksinya saya mohon maaf halo ketemu lagi sama aku Fernando di kaleng coklat nah kali ini kita mau jalan ke daerah daerah mana Mas Arifin Bambang Lipuro. Bambang Lipuro oh Bambang Lipuro jadi daerah Bambang Lipuro itu Joglo Pawiro nah, kita di sana mau menyaksikan lomba keren yaitu lomba merpati endemik wah, jadi ini nanti lomba merpati endemik saya belum tahu lombanya itu di gimana kan nah, jadi ini penasaran, ingin lihat ke sana lombanya kayak gimana kita lihat di ya lumanya ya, karena sana ada banyak merpati kuku, merpati Jawa Sumut, dan lain-lain. Oke, kita saksikan. oke sekarang kita udah sampai di tempat tujuan nah ini Yogyakarta Endemic Pigeon Festival jadi aku juga belum tahu lombanya kayak gimana kita nonton aja, yang penting aku bawa burung freeflyku nah kita masuk ya, yuk Kandang A, songkok di kandang B sesuai dengan uh, jirik ya kandangnya ya. Monggo, yang Megan dan songkok bisa dinaikkan. <SILENCIO> uh, yang tahu alamat jujur, alamat jujur. Bikin endemik. Perluar endemik ini bisa mengangkat pertenak topel untuknya dari berkontribusi nyata terhadap ekonomi kerakyatan. Halo, jadi ini panitia acara ya, Mas Tio ya? ya. nah hari Mas, siapa Mas? Bilas Tio. Bilas Tio. Jadi kawan-kawan kalau mau beli burung merpati Kupu.. Oh. Kupu ya? Kupu Iplik yes. Kupu Iplik Mataraman Ori di Tio ini nah, ini, ini untuk pertama kali ini mas kan tadi dibatasin katanya nah itu berapa merpati yang ikut mas? untuk yang pertama kali ini yang ikut dari Endemik Iblis, Jawa Timur, Pajer Kre, dan tongkok itu ada 98 Merpati wow, oh, 98 Merpati banyak, banyak itu banget itu. itu yang pasti nanti aku mau cari siapa orang Jogja yang jual anak-anak Merpati Pajer karena saya ingin punya Pajer. oke okay. itu Mas Tio, ya. sukses acaranya ya? mantap Ibu Pati itu lah eh induan terus ke lentok giling Mas. ini ada jamu Produk Azam Niaga ya. Kita mau apa namanya melestarikan juga merpati endemik tapi dengan cara yang lain. Jadi kita jinakkan merpatinya karena untuk yuk karena untuk reply. Cuk. Cuk. Nah. Tapi ini ada yang bukan endemik juga sih. Karena kita campur Hai Gondok, ada lucu nah ini merpati, anu, bukan endemik sih ini, nah ini buat pengenalan aja nih jenis gondok, gondok tuh ada banyak jenisnya ini English puter. ini, ini agak promosi gak apa, -apa ya mas ya? Gak apa, -apa. Nah, ini si merpati ini saya kasih nama Ju jadi dia sudah pakai harness ya jadi ada harvestnya, saya bawa tas itu di merpatinya karena memang tujuannya saya buat konten untuk merpati gendong kamera GoPro. Nah itu yang bawa kamera GoPro ini. Jadi dia punya tujuan nanti untuk mendokumentasikan wisata di Jogja, bukan pakai dulu tapi pakai merpati. Jadi saya mengenal merpati, merpati juga bisa buat ambil video pakai kamera GoPro. Ah. Kalau mau lihat di YouTube, nama YouTubenya apa? nama YouTubenya diketik aja merpati gopro nanti muncul ini, gitu. tiap, tiap, tiap, tiap. Oke, kita mau mikro Drone ngambil suasana di acara merpati endemik Yogyakarta, yuk. Oke, di sebelah saya sekarang ada Mas Budi Batik. Mas Budi Batik. Nah, ini Mas Budi Batik ini dari jauh datang ke Jogja Jawa, untuk ikut acara Merpati Endemic Festival 2022. Dari mana Mas Budi? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Memang asal saya dari Cilacap. Oh, ngapa Mas? Sama berarti. Ini Cilacap juga. Nah, ini Mas Budi nurunin berapa berapa ini, Mas. Kebetulan saya di sini kan cuma bantu panitia. Oke. Okay. Ya, saya jadi koordinator nah. dan juga saya di kepengurusan IEC pusat. Saya ditugaskan di divisi endemik. Wah, belum pernah. Jadi, Jadi anu ya kalau memang... saya kalau saya menurunkan merpati di sini sepertinya nanti kalau merpatinya menang nanti enggak fair ya, Mas ya. Uh, oh, kalau okay. dia menurunkan kok ya, jelas juara, juara gitu. Akhirnya ya. gitu. saya ah. saya cuma support aja. Yang penting gimana caranya acara kontes hmm. endemik merpati di sini bisa sukses. Ya. Sukses ya. ya. ini termasuk salah baru pertama kali Mas Jogja ini ya. Ya, Jogja untuk kontes merpati yang khusus jenis endemik dan ini termasuk sukses ini ya, mas? alhamdulillah, ya, mas ya. kontes yang perdana ini oh, alhamdulillah sukses, iji, sukses. Ya. oke lah itu aja mas Budi Batik ya, terima kasih, semoga acara selanjutnya bisa amin, sukses amin, amin, amin, amin, terima, terima kasih, kasih itu siapain ke Surabaya dengan lancar terima kasih untuk supportnya dari Kaleng Coklat? Kaling Coklat, ah, sukses oke, ya dah, terima kasih mas, Sip, you, mas. Ya. oke, sekarang kita ada di Pantai Baru jadi tadi habis acara Merpati endemik. Sekarang kita cari angin, cari udara segar di pantai. Wah sambil bermain merpati. Wah sama teman-teman ya. Gimana asik tahu tadi acaranya? Semoga merpati endemik dan komunitasnya, grupnya semakin solid, semakin kuat dan besok lancar lagi bikin acara gitu. Dan besok kalau merpati private bikin acara, datang juga ya kawan-kawan ya. Oke, gitu aja kita sekarang mau main free-fly di pinggir pantai dan mau jalan-jalan dadah main free-fly di pinggir pantai Yo. go Kita lembar lagi ya